Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Haji Ali Mazi Sarjan Hukum, Gubernur Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat. Atas Dies Natalis ke-65, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sebagai pamung praja, saya berharap kepada seluruh alumni IPDN agar dapat menjadi kader-kader terbaik pemerintahan, menjadi motor reformasi di birokrasi, penggerak inovasi, dan menjadi perkat negara kesatuan Republik Indonesia. Saya juga berharap agar alumni PDN bukan hanya menjadi birokrat yang handal tetapi juga menjadi ilmuwan yang hebat dalam pemerintahan. Khusus untuk praja IPDN yang saat ini sementara mengikuti pendidikan, seraplah ilmu sebanyak-banyaknya sebagai modal awal untuk menjadi pamum prajat terbaik dalam pemerintahan. Bineka naraeka bakti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.